aku sudah sabar kenapa masih datang Hei ingat kamu akan puas dunia ini sampai kemana kau jual akhiratmu dengan dunia padahal Allah sudah membeli dirimu Inallah hastara minal muminin Allah sudah membeli dari kalian Hai orang beriman jangan tunjuk saya bosat minal mu'minin orang beriman itu letaknya di atas Allah sudah membeli jiwa kalian dibeli dengan surga inilah perniagaan yang paling ringan biasanya uang satu juta hanya dapat menembus emas dua gram satu gram lima ratus ribu balance seimbang tapi dirimu yang hina yang busuk yang bau yang rendah yang tidak ada apa-apanya dibeli Allah dengan surga Dibeli Allah sudah dirimu jiwamu dengan surga barang yang sudah dibeli tidak boleh dijual sekali lagi. Jangan kau jual dirimu untuk dunia, jangan kau jual dirimu untuk kekuasaan, jangan kau jual dirimu hanya untuk satu periode jabatan. Itupun sebelum KPK datang. Tetapi hinanya yang kau dihadapi Allah Subhanahu ta'ala keberanian tidak membuat engkau cepat mati, ketakutan. Tidak membuat engkau lama mati. Kalau sudah mati kata Allah, aynamaya takunu kemanapun kau lari, dimanapun kau berada, yudrikumul maut kematian akan menangkapmu. Walau kumpun fiburujim walau kau pun berada di dalam lobang kayu batu yang kokoh yang kuat, tidak akan. Siapa kemana? Kemana? Kemana dia hilang? Dia hilang supaya malaikat tidak dapat mencarinya. Coba mencari di hotel, di rumah enggak ada. Rupanya sembunyi dalam beduk nggak sangka kalau dalam beduk masjid kan malaikat nggak ngontrol nih katanya tetap ah, ada dia datang Michael Jackson membuat ruang hampa udara katanya kalau masuk ke dalam enggak mati mati juga Innama amruhu arada fayakun satu kali sentap satu kali tarik mati mana dulu keberanian mau menghalalkan yang haram uang Arab marah marah haram haram jurusnya jurus gayung cedok cedok cedok, cedok, cedok jurus tupai lompat selamat lompat selamat lompat selamat lompat, lompat, lompat, lompat. Jurus dulu namanya uang tunjangan sekarang uang tunjang uang sipa uang sunda uang tan segala segala uang harap tidak lagi harap kalau kita katakan itu haram itu haram itu haram Ustaz yang haram aja susah lagi ini bukan ucapan orang beriman wa ma batin semua yang melata di atas muka bumi Allah illallahi rizquha. Allah menjamin rezekinya. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut tidak dapat rezeki? Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kau tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakan, la razaqakum kama razaqath thair. Kalian akan diberi rezeki seperti seekor burung. Taudhu khimasan terbang dalam keadaan perut kosong wayaruhu bi tanan pulang dalam keadaan perut berisi penuh makanan belum pernah sampai hari ini burung tidak terbang dari sarangnya dia menjadi sarang datang temannya yang lain Bro enggak terbang enggak tahu nih mau makan apa ntar dia tetap terbang ada burung yang tidak terbang ya burung patah sayap di atas pohon korma tapi badannya besar padahal sayapnya patah tidak pernah sekalipun turun dari atas pohon korma lalu makannya dari mana Diamati lama-lama, ada burung lain terbang membawakan cacing dan anak ikan. Kenapa kamu tidak berusaha? Kata Ibrahim bin Adham kepada sahabatnya yang hanya duduk berpangku tangan bersikir dengan Allah di tengah panas terik. Kenapa kamu tidak berusaha? Untuk apa aku berusaha? rezekiku sudah dijamin Allah. wama mendapatkan fil ardi illa Allah Segala yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya Kalau kau nggak percaya, lihat itu di atas pohon korma. Ada burung yang patah sayapnya tapi kemudian dia tetap makan karena ada burung lain yang memberikan makan ngapain saya cari rezeki diam aja makanan tetap akan datang kenapa kata Ibrahim bin Adham mana burung yang kau lihat itu dari mana dia makan ada burung lain yang membawakan makanan kenapa engkau tidak bersikap sebagai burung yang sehat membawa makanan Kenapa lebih memilih sebagai burung yang patah sayap? Bukankah NabiMu sudah bersabda, liadulolliya khairuminalliya di suflah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah yang memberi lebih baik daripada tangan menerima takut ta kepada Allah ta'ala Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share.